Selamat malam, saya Arif Adya. Anda menyaksikan program debat. Kontroversi Fiki dan versus Nyanyian Biduan. Sengaja kami angkat malam ini untuk mungkin bisa dikatakan mencari titik tengah atau mungkin justru malah akan terus menuai perdebatan hangat begitu ya. Mungkin Anda selama ini menyaksikan media-media baik itu online ataupun juga televisi sering banyaknya mengganggu. Artinya mengganggu dalam hal mana sih yang betul? Apakah para biduan yang sengaja mungkin mencari popularitas, atau Vicky benar-benar melakukan apa yang disampaikan oleh biduan. Tapi yang menarik di sini adalah ujung dari semuanya, seperti yang tadi Anda simak dalam paket kabar yang sudah kami persiapkan, adalah adanya ancaman terhadap para biduan yang akan dilaporkan kepada pihak berwajib, terkait juga dengan pencemaran nama baik, karena memang semakin lama kasus Vicky ini semakin setidaknya menyudutkan. Salah satu pihak, yakni keluarganya Fiki. Tapi untuk itu, saya ingin langsung mungkin mempertajam informasi ini dengan salah satu, beberapa maksud kami, ya korban yang bisa dikatakan bagi mereka adalah mereka korban Vicky, Begitu. Saya ingin memanggil Kamelia Gomez, mungkin bisa berdiri sebentar Kamil. Saya ingin mungkin langsung pada poinnya saja, begitu ya. Anda gentar gak ya dengan ancaman terkait juga dengan pencamaran nama baik yang... Saya uh, rasa gentar ya, karena gini, saya berbicara dengan fakta yang ada, uh -huh. dan itu sama kejadian, gitu. Apa, apa disebutnya Anda dirugikan yang salah? In material, material, karena saya dijanjikan, kan dinikahinya, dan dia bilang dia juda anak satu, uh -huh. dan umur dia 29 tahun, uh -huh. uh, dia bilang dia anak pejabat, uh -huh. dan rumahnya di Menteng, yeah. dan dia akan memberikan aku rumah 6 miliar, dan mau bilang gitu. Itu disampaikan oleh Siki langsung, yes. atau? Viki langsung. Viki langsung. Ya. Uh, artinya sejak kapan itu? Sudah berapa lama kejadian itu? Ketika itu aku berhubungan sama dia tanggal uh, bulan November ya, 2012. Uh -huh. Tapi sebelumnya itu memang aku diperkenalkan dengan salah satu grup dari grup uh, grup BBM. Uh -huh. Itu nama grupnya kecantikan. Dokter Armeda namanya. Okay. Nah ketika itu dokter Armeda merayu saya untuk bisa dikenalkan aku dengan Fiki. Viki. Okay. Gitu loh. Okay. Ketika itu juga Viki uh, mengingat saya. Manggil mes, akhirnya ya kita chat, -chat berhubungan segala macam dia bilang mau jadi pacar aku, mau cari mau cari calon istri gitu ya. kan? Gitu. Anda spesifik lah mungkin dirugikannya apa materi atau cuma sekedar janji-janji gitu? Iya karena dijanjikan itu kan ketika itu makanya aku mau datang ke Bali. Oke. Okay. Gitu loh. Anda rugi kita, banyak ah, juga di sini gitu? Iya. Kalau gini loh, aku di, uh, dijanjikan sama beliau mm. ya kan sama Vicky. Mm. Soalnya, saat itu juga aku datang ke Bali okay. karena ingin ingin dinikahinya dan ingin dia membicarakan pernikahan saat itu di Kalau sekedar janji gitu. kan ya sudahlah janji gitu. Atau mungkin ada yang membekas di diri Anda. Ya, ada yang gitu, membekas loh Mas. Ada yang membekas diri Lagi. Baik. Ada yang membekas, baik. Ya. Jadi Anda sama sekali tidak gentar dengan itu? Tidak. Lantas untuk apa Anda terus berkeluar di luar ya? Kenapa tidak Anda langsung majukan ini ke status hukum? Ke, ke, ke ranah hukum artinya Anda melaporkan ini ke pihak perwajib. Ya, gitu. Ketika itu juga saya pengen, oh, loh, uh, ingin begini loh. Istilahnya ini memberhentikan kalau memang fenomena masyarakat yang mengak um, kalau artis saat ini lagi cari apa popularitas ya, atau, uh, right. atau numpang top istilahnya right. gitu kan? Okay. padahal kita udah ngetop sebenarnya ya kan? Okay. gitu, <laughs> gitu. Dan, tapi ketika itu juga, thank you. <laughs> ah itu juga makanya aku coba berbicara right. di sini menegaskan kalau aku ingin bilang ke masyarakat dia tidak ada korban lagi selain saskia, gitu gitulah sudah stop sampai Taskia aja. Oke okay, oke. Okay. Nah, gitu saya. Ini yang yang disampaikan oleh kami yeah, oleh saya mungkin gitu. ke mungkin ke Desi kita dulu ya mungkin ya. Yeah. Baik. Uh, mungkin Desi bisa berdiri juga bergabung yeah. sama saya di sini. Eh uh, Desi, kalau Desi, apa sih sebetulnya, spesifik lah, mungkin konkret ya, apa sih yang Desi tuntut dalam hal ini terhadap Vicky Prasetyo? Ya, karena kan aku ada hubungan sama Vicky ya. dulunya kan, okay. selama empat bulan ini Desi berjalan dengan Vicky okay. gitu. Sejak kapan tuh Desi? Saya sejak tahun eh, tahun ini sih, tahun ini. Oke, okay. -ah. okay, artinya apa yang dirugikan? Ini masyarakat harus, harus, ya. harus jeli begitu loh. kan? Ya, tentu saya merugikan satu waktu. Ya kan uh, biasanya saya jalan sama keluarga. Hmm? Saya selalu sama Piki jalan. Waktu? Kan? Ya, itu waktu uh, materi. Waktu. Materi setiap Piki sama aku jalan pakai mobil saya. Makan pun dia minta bayar saya. Naik taksi pun dia pakai bayar saya. Oke. Okay. Uh, itu. Ini kalau bahasa anak-anak jauh zaman sekarang mungkin masalah buat lo gitu maksudnya? dia <laughs> ya, masuk dong. masuk cowok minta bayar sama cewek Selucu lucu dong. Oke. Okay. Uh. berapa total? Kalau di total berapa tuh habis itu? Total saya nggak tahu ya kalau total, total mungkin udah lama kan desi kan. Oke okay, nah. oke okay, oke. Okay. Selain material, ada hal yang mungkin lebih ya, mungkin, membuat uh, desi enggak nyaman lah. Oh mungkin. iya dong jarak dan nyaman selama ini aku, aku kan selama si Vicky kan ada pacaran titip titip titip gitu kan ya pasti semua orang dewasa pasti tahu kok. Nah. Oke, okay. ini Anda juga mendapat ancaman ya, ah. atau bukan ancaman lah mungkin, ya kalau bisa dikatakan nanti kita akan tanyakan kepada mereka yang pahar. paham lah dengan hukum gitu, okay. Anda akan dituntut juga. Oh siap itu, ini harus, harus ditegakkan hukum. Hmm. Oke. Okay saya ingin ke mau mungkin Petir, uh, apa kok kamera apa kita dengarkan satu persatu lah ya iya boleh apa kameram dirugikan materi juga uh, tidak kalau materi apa kameram dirugikan apa uh, sama mungkin dengan teman-teman yang lain waktu dan sebagainya dia mm. mengumbar janji mm. terhadap para wanita dan mungkin banyak lagi korbannya hanya saat ini yang berbicara kita aja Bentar loh kalau misalnya dari tadi kan kita mendengar dirugikan waktu ya mohon maaf mm -hmm. ini kita pun juga sering juga dirugikan waktu tapi tidak ada harapan apa harapan. harapan dan dia mempermainkan kita bersama teman apa teman. apa spesifiknya mempermainkan itu apa iya uh, ke kenapa dia sesama teman akhirnya kita tahu bahwasannya dia itu uh, wanita ke wanita wanita ya okay. andainya bagaimana dengan anda apabila teman-teman dengan dengan kamilah Kamil sendiri bagaimana sih cara uh, kalau kamilah seperti ini ya dia dia add kamilah okay. kemarin kamilah confirm dan kamilah bertanya dia mengaku sebagai fans ya akhirnya dia Uh, berbicara, bahwasanya dia mengetahui Pin dan dia menelepon Kamel, dia tahu nomor dari uh, salah seorang penyanyi senior yang tidak perlu kami sebutkan namanya ya. Fans Kamel kan bukan hanya gigi loh. Nah, dia yang sangat eksis karena memang dia fokus, dia memang bertujuan dan dia lima menit sekali gitu loh. Gitu ya? Selama dua bulan, akhirnya mungkin uh, Kamel sih merasa gini, ya kita ada di teknol ya, terkuat-kuatnya ya. perempuan. Akhirnya lemah juga. Memang dia kan berusaha ya. melalui jejaring sosial dia mengaku ada, ada anak buahnya yang Mbak Kamel kenal Vicky ya, okay. yang eh, mengaku saya anak buahnya dia emang baik dan dia buat nah, seperti itulah. Nah kemudian kami berbicara sebenarnya hmm. satu poinnya. Okay. Poinnya adalah pada saat itu eh, Kamel kenapa berbicara di media eh, adalah di acara talk show. Yeah. Talk show itu yang men menyangkutkan sebelum sebelumnya Kamel tidak mau ikut berbicara. Karena beredarnya, kabar bahwasanya Kamel adalah salah satu korbannya. Kemudian Kamel muncul, Kamel gak mau dibilang yang salah satu korbannya. Benar. Benar betul itu terjadi? Benar, dia memang mempermainkan hati dan sebagainya sama modusnya dengan teman-teman. Okay. Tapi dia tidak, Kamel bu, dekat dengan dia, perpacaran tidak sampai ya. Jangan pak? total kalau Ayo. materi Anda di berapa? Uh, kalau materi ya, kalau hal-hal kecil nggak gak, gak, gak hitung ya, oh. gak penting gitu. Okay. Yang penting adalah, memang dia apa ya... Uh, apa yang dia lakukan memang uh, benar gitu. Okay. Baik. Kamil menilai ini adalah konspirasi juga, Fici atau konspirasi gitu. Uh, Ada banyak yang terlibat dalam hal ini. Iya, memang okay. memang itu modusnya Oke. Okay. Ada juga Dewi Inta, mungkin bisa pinjam mic-nya Gomez Gomes saya. Mungkin Dewinta bisa berdiri sejenak. Yeah. Dewi Inta dirugikan apa, Dewinta? Aku aku enggak dirugikan apa-apa. dan okay. aku juga tidak mengenal Vicky tapi yeah. aku diawali dengan Dokter Almeda yang akhirnya mengisi teman-teman ini. Oh begitu, iya. tapi Vicky juga termasuk yang menyasar Dewinta, tapi Dewinta mungkin sudah membentengi diri dalam, iya, tidak? Iya, iya, apa, apa dan yang, aku juga yang... sempat uh, uh, benar-benar ngasih tahu teman-teman supaya, uh, ya bukan Vicky-nya ya, dokter armidanya itu bahwa dokter armidanya itu adalah palsu, aku bilang gitu. Oh. Kalau bisa, uh, ya udahlah belkon aja. Aku Jadi mau, dokter itu uh, adalah dami lah ya, bisa iya, dikatakan iya. gitu. Okay. Aku langsung bilang gitu, kan, uh, teman. Pernah juga melakukan upaya untuk mendekati uh, Dewinta, Dewi layaknya Kang Kalau aku percuma, uh, enggak, kalau aku enggak, tapi kakak ipar, raku, ya? kakak ipar aku, Kaka ipar. kakak ipar aku, kakak okay. ipar aku sempat dideketin juga. Saya bukan, rekayasa ya, bukan, Iparan, bukan ini asli. Okay. Uh, sempat dideketin juga, sempat diiming-imingin juga sama seperti teman-teman rumah. Mobil, apartemen, so. villa, okay. ya, seperti itu. Uh, beberapa kali bertemu dengan dengan ah, kakak ipar aku nggak sempat ketemu. Oke. Okay. Ah dan sempat juga ada uh, kakak ipar aku cerita. Oke. Okay. Sempat juga uh, uh, adiknya Bibi telepon kakak, kakak ipar aku. Okay. Sempat bilang kalau Vicky lagi stadium tiga. Wu, minta tolong deh pakar kesehatan. Oke baik. Jadi, nah, terima kasih. Sedikit saya mungkin saya ke Kamelia. Mungkin Kamelia, sebentar tak Kamelia. Uh, anda sendiri bisa berdiri kembali kan? Sedikit aja ya mungkin ya. Anda uh, ketika itu tidak berusaha untuk, apa ya, kok bisa yakin secepat itu dengan gigi gitu sehingga akhirnya mungkin mau menerima iming -iming mobil mewah, rumah mewah, segala macam Begini loh Mas, ceritanya gini, kalau sampai aku... Jangan ceritanya panjang, <laughs> kita tidak soalnya. Oh iya, uh, kenapa aku sampai tergoda gitu ya, kan? Okay. Karena gini, dia tuh menjanjikan ingin menikahi saya, ya kan? Jadi ingin mencari calon istri. Kenapa Anda termakan orang barangnya dulu di depan Anda? Gitu. <laughs> Dikasih, Mas dikasih fotonya. fotonya, iya foto Lamborghini dan foto rumahnya, saya dikasih. Tapi kalau anda berhubungan, memang Fikir uh, sendiri memperlihatkan nggak kalau misalnya seperti itu Enggak, enggak. Salahnya anda tidak percaya dia. Ya? <laughs> Bukan salah saya juga mas, itu dia itu ingin meyakinkan saya mungkin ya ingin menikahi saya dia bilang dia uh, seorang duda anak satu. Okay. Tetap dia berkeras seorang duda anak satu loh. Baik, baik. Karena anak ketiga ya mas ya? Baik. Iya. Itu menurut anda ya? Oke. Okay. <laughs> baik, kami ya Terima kasih. Dan kita juga uh, kita akan berusaha untuk mem per-clear ya, atau per-jernih uh, begitu bersama dengan para pakar hukum yang sudah hadir di sini termasuk juga